Kembar tilunya asem. Mm -mm. Abi udah kita iya I just wanna love you, love you, love terpisahkan terat itu dan gerak Bấm Hai udah kenceng itu kencang nah brasile. mana keong jalan ya ini itu tuh Itadanya, lemparkan uh -uh. itu itu. kan? Nggak deketan deh, nggak to <laughs>